guys ini sisa-sisa reruntuhan dari bekas bangunan ataupun pabrik rotan guys yang sudah lama tidak beroperasi guys dulu ini rame banget guys punya karyawan kurang lebih seribu orang guys tapi sekarang sudah seperti hutan hey angker guys di sana tuh ada bangunan guys. wah oh, hey. sudah kayak hutan guys. Tuh.